Assalamualaikum Selamat datang di channel DHCC Kali ini aku mau bikin Kentucky ceker Ini benar-benar enak dan gurih banget Tepungnya juga kriuk Nah buat kalian yang pengen tahu caranya Langsung aja tonton video ini Sampai habis ya Nah ini aku siapin dulu cekernya Aku Beli cekernya ini setengah kilogram Udah aku cuci dan udah aku bersihin Nah ini aku rebus dulu Ini udah aku siapin air mendidihnya Langsung aku masukin cekernya Seperti ini Kita tutup supaya cekernya cepat matang dan empuk Nah ini aku mau siapin dulu bumbu marinasinya Aku kasih bawang putih 3 siung, garam setengah sendok teh dan juga kaldu bubuk setengah sendok teh Lalu juga aku mau tambahin lada bubuk seperti ini Kasih secukupnya aja ya, jangan terlalu banyak juga Supaya enggak pedes rasanya nah, Ini aku halusin dulu untuk bumbu marinasinya seperti ini sampai halus ya Nah buat kalian yang belum subscribe di channel aku, tolong subscribe dulu agar channel aku ini makin berkembang dan aku akan bagiin resep-resep yang gampang-gampang banget. Nah ini cekernya udah mateng, udah kelihatan agak mengembang, ini aku tutup dulu dan kompornya aku matiin. Aku diamin dulu selama 5 menit supaya cekernya benar-benar empuk dan mengembang. Nah ini udah 5 menit, aku buka dulu, ini mau aku pindahkan dulu ke dalam wadah ya untuk cekernya, ini yang sudah empuk. Setelah cekernya udah aku pindahkan ke dalam wadah, semuanya seperti ini. Ini baru aku akan kasih bumbu yang udah aku ulek tadi dan udah aku halusin seperti ini. Aku marinasi dulu untuk cekernya, ya. Ini diamkan sebeberapa saat aja supaya garamnya itu meresap ke dalam cekernya. Dan nanti rasa cekernya juga gurih banget Nah ini aku aduk-aduk Dan aku akan tambahkan sedikit air Supaya bumbu marinasinya Tercampur rata dengan cekernya Seperti ini ya Kita aduk-aduk hingga semuanya Tercampur rata dan cekernya terendam kita sisihkan dulu setelah itu, habis itu aku mau siapin dulu untuk tepungnya. Nah ini aku siapin air, ini air biasa untuk menendam cekernya agar nanti tepungnya bisa keriting dan tebelan. Nah ini untuk tepungnya aku kasih tepung terigu biasanya aku pakai tepung terigunya itu yang mereknya Cakra atau tepung terigu yang proteinnya tinggi untuk mereknya sesuai selera kalian aja ya nah ini aku siapin dulu tepungnya setelah aku tuangin ke dalam wadah seperti ini baru ini tepungnya juga mau aku kasih bumbu nah itu saringannya agar gampang nanti kita ambil cekernya dari rendaman nah ini untuk bumbunya aku kasih Royco untuk roikonya sesuai selera kalian aja Kalian mau kasih yang rasa sapi Ataupun ayam Nah ini karena aku adanya stoknya rasa sapi Jadi aku kasih rasa sapi aja dua saset Dan aku aduk-aduk Ini baru aku masukin ceker yang udah aku marinasi Dan aku guling-guling seperti ini ya Jangan ditekan terlalu Keras agar hasilnya nanti Tidak bantat Nah ini udah aku rendam seperti ini Ini perendaman yang pertama ini aku mau tepungin lagi cekernya, jadi aku tepungin tiga dulu. Setelah itu, aku rendam semuanya, ya. Nah, ini hasilnya setelah aku tepungin, dan ini aku rendam dulu. Aku ambil satu lagi, dan udah aku tepungin seperti ini. Setelah ini, rendaman yang pertama aku ambil dan aku tiriskan dulu sampai airnya tidak menetes. Nah, setelah itu, baru aku mau tepungin lagi. Dan ini penepungan yang kedua, ya. Lakukan seperti langkah yang pertama tadi, kita guling-gulingnya seperti ini, tapi jangan terlalu ditekan agar hasilnya tidak bantat dan nanti keritingnya bagus. Jadi, untuk perendamannya, aku lakukan sebanyak dua kali dan penepungannya sebanyak tiga kali, ya. Hingga ini benar-benar membentuk keritingan dan cekernya menjadi tebal tepungnya, dan nanti hasilnya keriting dan cekernya besar banget. Kita rendam sebentar, kita tungguin dulu Setelah itu kita tiriskan Setelah kita tiriskan, ini nanti akan aku tepungin yang terakhir kalinya Ini penepungan yang ketiga Ini masih aku tiriskan dan aku masukkan ke dalam tepung Ini penepungan yang terakhir dan setelah itu langsung aku goreng Lakukan semuanya sampai habis Kita guling-gulingkan di tepung seperti ini kalau sudah semuanya kita tepungi Baru kita siap goreng untuk cekernya Jadi untuk tepungnya itu Aku kasih tepung terigu aja Nggak aku tambahin pakai baking powder Maupun soda kue Nah seperti ini ini hasilnya udah bagus banget, udah kriting. Ini siap aku goreng. Dan aku gorengnya ini pakai panci kecil aja supaya nggak pakai minyak terlalu banyak. Nah ini minyaknya udah panas banget, udah aku masukin seperti ini. Dan ini aku mau masukin lagi, ini aku guling-gulingkan dulu di tepungnya seperti ini ya. Lakukan semuanya sampai habis. Nah ini udah mau aku masukin semuanya untuk kentakinya dan ini kita tungguin dulu ini aku aduk dulu supaya tidak gosong Nah ini hasilnya udah keriting banget dan udah besar-besar banget untuk cekernya ya karena ini tempatnya kecil jadi aku goreng sedikit-sedikit kayak gini Nah, untuk tipsnya kalau bikin kentak itu sebaiknya minyaknya tuh banyak dan benar-benar panas banget. Kalau enggak panas tuh hasilnya kurang maksimal keritingnya Seperti ini, kita tungguin sampai matang dulu sampai tepungnya kecoklatan. Nah, kalau udah kecoklatan, ini udah siap untuk kita angkat. Seperti ini, kita tiriskan dulu dan kalau udah kita tiriskan ini aku mau lakukan penepungan yang berikutnya Ini langsung aja penepungan yang terakhir Langsung aku masukkan ke dalam panci yang udah berisi minyak panas banget seperti ini Lakukan penggorengannya sampai cekernya habis Ini udah aku masukin semuanya Kalau sudah ini nanti kita bolak-balik Dan juga kalau udah kecoklatan siap untuk kita angkat juga Nah ini udah kecoklatar, aku mau angkat dulu. Buat kalian yang belum subscribe di channel aku, tolong subscribe dulu agar channel aku ini makin berkembang. Ini hasilnya, Kentucky di cekernya benar-benar besar banget dan kriuk. Nah ini juga bisa untuk ide usaha maupun bisa untuk cemilan anak-anak. Nah terima kasih udah nonton video ini sampai habis, jangan lupa like, share, dan komen. Selamat mencoba dan wassalamualaikum, semoga bermanfaat.